Karena demam, mak ada korban. Nama aku sangat panas, kemana? Kalau Kak boleh, ya pulang asar. Ya, ada yang ini, ya, dia. Udah masjid, kayaknya nah, coba luntur sama Masjid. Wih, aku belum, Kak. Ya, Kak, asal ke masjid ayo. Ke Ambulu raso dia ke masjid, Bro. Oh, monggo no medi yo, oh, mare. Ora berkelak lah yo. Ya. Nah. Ontong beda karena masjid. Beda tak benkak ya. Ah, mare lah. Aduh. Ah, Tentang berada kerana masjid berada dengan enak Mak dah tidak dengan masjid Berada antara... apa hujan Wih, mak cilak kau berhidung malu Tak dengan rangkul, tak dengan masjid berhidung Ada apa hujan? Sarai dengan apa hujan Benda tak boleh man aduh, maka enggak maka tadi, kumpulan tidur dulu gimana, wik daripada tidurnya dia eh engkau ria adun, jangan tos adun, jangan tos asal ada, lebet lah orang yang mau lakuk lho, wik turun ria lamar ya, sara oh, enggak jadu, wik tenang gua ria ngkau lamar ya oh, kok tenang lakuk iya, ada lah, turun lakuk mau lakuk mau lakuk aduh, maka lo berlah Oh, ber marawi Jadi kan ya Iya yuk Yok, berungakan, Eyo, berungakan raja, nampak, raja, biko. Oh, tempat ta, Bu. Kusis, ya ya Dinda. Ria, Ria fokus ria, oh, ria, well? ria, ya, ria, Ria, ria. ria. ria, ria. ria. ria burung bon. Fokus oh. oh. ya? burung Ria Apa Ria? ya, ada burung Apa? Ria burung Ria, burung nyaman Oh, nyaman, tidak Iya makan Ria Tapi gua tak Oh, Iya, Eh, Jangan di nak mungkin kan bisa kembali mendaerah kabinan ulang tahun kan di nak kenangan -kena nara nyaman. Bisa kan Bisa Boleh boleh ulang tahun. Deki mau denger ulang tahun. Minta aja je cenderaui. Iyo. Kau oh, tua doh. Kan, Mengan. Nenomang kok lah melia. Ya. Ha iyo iyo nyaman nyaman nyaman. Nenomang. Boleh bukan ini meraui. Iyo iyo iyo. Aku. Boleh bukan. Ayo bateng kiwi. Ay. Mak <tuk> tak kira Raja! Raja! Raja! Nyaman! Apa <tuk> yang nyaman nih? nyaman! Masuk! Masuk! Eh, ini wih! lah, wih! Wih, Terus Buka, wih! kiri. kok lah wih! eh! buat terima pun siapa dia. Beni penerima telah menjadi ruang aku kiri Ha. Saya adalah mula yang tersedia? Nak saya berada sedang para. Kanti away lepas tahu. Kami akan другit. menolong mukanya nak berat. Saya sekarang pergi usah untuk saya. Saya ngarawi Ari apo nak kena bu Nawing Mak bodo dia wak nah Mak bodo dia Mak tu mau kari apo linking kok Bun mak bodo dia ping lah kong bok le janganlah aku bang Bun malaku dia Bang Aren engkau kan labe lebih labe nak. Ceu arah ku dia. nyaman tapi bisa gratis راه Gratis gratis ya karek nyangi nyaman. Oh marah loh Wi. Makan lu ingin Makan ya bocah. Abang, mak, ko ka kanan minyak. Apa to le sebenarnya? Parah je me... ndak ado minang pes. Bukan tahu oh. oh, di mata lah mancela ingat jugo tertinjak-tinjak kering bana wih, lah minggir jer. Betul. Bana melia ya. tahu ada kakak nana, binyak, Jihu bada, jihu. Bodoh, bodoh, jihu. jihu. Oh, penuh mana Hei, macam mana main main? Iyo, macam mana? Iyo, bule es nggak bule? Pelik awal lagi leh, bule es Lah, dek minum es beri? Jual es. Abu, apa dah jual loh na? Jual kerok dek pesanan. Abu, Abu. Mana diin? Nampai yuk dek. Es apa? Balik balik. Bodoh. Iyo. Yang balik boleh, banyak reh. Makanan, minuman, reh snacker dengan dia, mitem dia banyak. Banyak mitem, raya yuk. Boleh es apa? Es batu jual dek. Bodoh. Bakar kan cukup, Riyawi. Abu, boleh? Allah juice, pi, rejuice, yo, juice ya, juice. Gode, gode, gode, gode, dek. Juice buat. Nah, agak perlu guna. Gode teh, bukan nih namaing, Riyawi. Abu, ibu apa? Jangan mon ban, buat juice ikut juri. Ayo, sila, ngampung minta, minta saya manis. Ayo buat teh, buat na. Ada mata kardiak, Riyawi. Tak senang, yo, atau kara, Lu cari campur, nak lek. Saya nyaman, pokok nadiki, saya bisa, yo. Jadi jauh lah nyaman. Ya fokus pada lampu-lampu. Nah, jauh. Iyo. Buta jodis sama perak. Rebo karekan boleh yo. Rebo buta jodis. Abi dimper korsiden. Iyo. Buta rebo karekan nak nak. Ini. curi jangan terus dia. Hari taknya bu saya wah korsiden jauh. Ayam mak minyak ber tahun. Wi tak ya cukol. Lepas kibing ko nak ambulerawi. Iya, cabut jalan santai. Loh, Bobo kan, cekut peraknya. Nama yang kopi wi. Iya, Saboib, Bobo. Saboib, iya. Saboib, Gustavo. Di gini, Bobo santai. Aduh, makbi. Wuih, woi, woi. mak gendeng bener. jero. Noreng, Bobo. Toh, Bos, wi. Saboib, Bobo. Saboib, Bobo. Saboib, Bobo. Saboib, Bobo. apa Terus ya. apa, Bu, nah, ya, Ibu jeruk. mau punya bentar we. bentar pas. dia datang, Ambu. Tak lagi kan moros. akan ke kanan Ya. Ria, berant, aswara wi. Aduh, aduh tak aku Abu. Areh bayi le nang dia ya. Nyaman ya bukannya kenyang enggak berakan jihu dewi wi? Are Iya. mari wi. ben majuri. disan nyaman ya. Iya ing kran. Bu kek kan mun kita majuri dewi Iya, Tui. Kau ini kan Dewi, apa Aman. gini om Pria Man? Pek dia, nggak dia BS, bengkam bengen jihun Dewi. Kau jauh ah. so? kau minum aja, lemak. Kacip Deng aku cium. Iya lah, sak. Kau minatkan dia ya, Man. Masih ham biji Nah, hmm. buka, nah, kan armos. batu ya. Ya. nyaman engken malengkuwi kancing jo dinding nan bini namo lengok tu latar malam idio nan malam ari yo mesti uwi tak kaluar ka luar dek nan timu mata jo kan luar nan tale jo molek wak nak wi ya mak nyaman idio nan dek engok mau dia kado on boleh dur merebah pang ciduri lu yo ai cengak nong lu telu lu kelo bagi hmm. ya Eman Yuk. Itu. Iyo. Uh. Marah, Eman kakan lu Ben berumajar eden Mak tak Keluar apa bisa Tak kenceng Tak kanceng. Pandang, gue mau mandai, boh, mau lelag loh, abu mau Yo, mau boh, mau boh, boh, mau Kok ada nyipis mesti mentar. Bo adok ningdi yo gotu ben. Rama? Subuh. Ngorong mere. Bol le, korekien kok la go goreng dia le, Rama, awas. Lu lu kok mau liat kadu. Bo je le mule. Tunggu, ngorong mere distim. Bo, apa andok Rama? Tadi wes. Bol la major, bo, mau boleh. Entu yo, kok ngono bos lu yo. Tadi yo bo, tak urus. Jeneng kok mah yo, yo. tadi lo bisa ada apa ini Mas Abuh. katanya nggak bisa bayar di sini ya Iya Pak gimana ini nggak bisa Mas kalau sudah di cafe tuh sudah makan itu harus bayar kalau saya udah punya umum, pak peraturannya kalau misalnya customer itu nggak bisa bayar itu ada sanksinya jadi harus cuci piring di sini abu iya Pak jadi satu hari ini selama sampai tidak bisa bayar, sampai kerja di sini, gitu. Aroh, uh, Jadi mau mau sampai harus kerja di sini. Haru gimana? Arah, arah, menrigo, bak. Jujur, bak. Ya, Ayo. Ayo. Ayo, man. Man. Ayo. Ayo. มันมากมันอู้เสียง มันมาก, มัน... มัน...